Selamat sore pada rekan-rekan dan saudaraku yang satu hobi dimanapun berada Kembali lagi di channel Denma Selamin Yang pada kesempatan sore ini saya akan membahas sesuatu hal yang sudah ditunggu oleh rekan-rekan semuanya Yaitu persiapan satu minggu sebelum turun jadi pada kesempatan sore ini, saya akan membahas persiapan satu minggu sebelum turun. Namun sebelum saya melanjutkan, untuk membahasnya secara detail, saya minta pada rekan-rekan yang mungkin baru bergabung di channel Denmas Lamin, saya ucapkan selamat datang dan saya minta tolong keikhlasannya untuk membantu saya subscribe, like, dan komentar agar channel saya terus berkembang sehingga saya lebih semangat lagi dalam membagi tutorial-tutorial juga ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya pada rekan-rekanku yang satu B untuk persiapan satu minggu sebelum ayam turun itu itu sangat penting sekali jadi jangan sampai rekan-rekan itu salah rawatan ataupun salah kegiatan sehingga hasilnya tidak bagus, untuk persiapan satu minggu sebelum turun itu harus ada catatannya catatannya adalah ayam sudah dirawat dua bulan, jadi minimal Ayam sudah dirawat dua bulan dimulai dari glitter rajin glitter kemudian dimandikan, kemudian dijemur, kemudian diumbar bebas. Kemudian sore hari juga lakukan hal sama yaitu diumbar bebas, dikasih makan, kemudian dilap-lap tipis-tipis, kemudian diberi makanan yang cocok. Jadi makanan yang cocok adalah dilolohin tempe mentah dengan kemudian dikasih beras merah itu rawatan 2 bulan jadi sekitar 2 bulan baru melaksanakan persiapan satu minggu sebelum turun. Untuk itu pada rekan-rekan silakan disimak jangan di skip agar rekan-rekanku yang satu hobi itu paham. Perawatan akan saya bahas mulai dari Senin. Jadi rawatan satu minggu akan saya bahas dimulai dari Senin. Ini catatannya ayam saya ulangi lagi ayam sudah melaksanakan olahraga sekitar dua bulan baik glitter maupun lompat jadi untuk perawatan satu minggu sebelum ayam turun sudah tidak melakukan latihan kegiatan yang berat contoh kegiatan berat adalah umbar di dalam umbar terbatas yang ada tangkeringannya itu seharian juga ayam gak akan kelelahan juga sudah tidak melaksanakan latihan melompat karena memang butuh tenaga yang banyak kemudian glitter juga satu minggu sebelumnya sudah dihentikan karena nanti kalau glitter tidak dihentikan nanti ayam bisa tekniknya berubah jadi kalau satu minggu sebelum turun glitter di, masih dilanjutkan nanti teknik ayam bisa akan turun ke bawah Itu akan mengurangi kualitas ayam Jadi saya tekankan pada rekan-rekan Saya ulangi lagi, sudah dirawat dua bulan, sudah dirawat dua bulan Kemudian sudah melaksanakan olahraga glitter, lompat, jemur, semuanya sudah tinggal perawatan satu minggu saya ulangi untuk yang pertama adalah hari Senin pagi jadi apa yang dilakukan pada hari Senin pagi untuk Senin pagi adalah ayam rekan, -rekan bisa dimandikan dimandikan dari mulai dari kepala kemudian matanya dicek jangan sampai ada kotoran karena, karena kalau matanya ada kotoran ayam bisa menjadi berbusa ataupun terjadi pembengkakan setelah dibersihkan semua wajah-wajahnya dimandikan kemudian ayam dijemur jadi dijemur kurang lebih itu satu jam tidak boleh lebih dari satu jam setelah dijemur setelah dijemur jangan dikasih minum kalau dikasih minum nanti ayamnya ngorok jadi setelah dijemur satu jam kemudian ayah diletakkan di tempat teduh, setelah sekitar di tempat teduh 15 menit, ayam bisa dilepas di umbar bebas dengan catatan, tidak ada ayam betina, jadi tidak ada ayam betina, tidak ada ayam yang jantan yang lebih tua di yang ikut diumbar bebas. Biarkan ayam tersebut, ya kan diumbar bebas. Kalau mau memberikan ayam betina itu berada di dalam kurungan saja, tapi diusahakan jangan berlari. Jadi biarkan ayam tersebut tidak pergi kemana-mana. seandainya melompat ke atas kurungan itu tidak bermasalah. Setelah diumbar bebas sekitar satu jam ayam bisa dimasukkan ke dalam box biarkan ayam istirahat dengan nyaman itu perawatan Senin pagi kemudian pada Senin sore Senin sore itu dimulai dari sekitar pukul 16.00 ataupun jam 4 sore nah, setelah jam 4 sore apa yang rekan-rekan harus dilakukan yang pertama adalah ayam diumbar bebas sekitar 30 menit ataupun satu jam biarkan diumbar bebas sebentar biar otot-ototnya tidak kaku karena sudah lama dibok kemudian setelah diumbar bebas ayam dikasih makan dikasih makan, dilolohin tempe mentah setelah kenyang dikasih beras merah ataupun jagung setelah kenyang sekali, kemudian ayam diumbar bebas sebentar lagi diumbar bebas sebentar lagi sekitar 10 menit ataupun 15 menit agar makan tanah ataupun kerikil-kerikil kecil ataupun pasir itu berguna untuk membantu proses pencernaan setelah diumbar cukup dirasa cukup, kemudian ayam dimandikan dilap tipis-tipis badannya dengan sepon basah kemudian cek lagi matanya jangan sampai ada kotoran kalau ada kotoran ayam di mata, di mata ayam kalau ada kotoran ayam jelas tidak bisa membersihkan itu yang menyebabkan mata berbusa jadi rekan-rekan bisa ngecek dibersihkan matanya kemudian dimasukkan ke dalam box itu rawatan hari Senin Kemudian untuk rawatan hari Selasa itu sama dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu rawatannya sama. Jadi dimulai dari dimandikan, jemur, umbar bebas, kemudian sore hari umbar bebas, kasih makan di lap-lap tipis-tipis, kemudian dimasukkan ke dalam bok. Itu rawatannya Jadi saya ulangi lagi Untuk hari Senin sampai dengan Kamis rawatannya sama Sekarang memasuki hari Jumat Jadi memasuki hari Jumat itu yang sangat penting Hari Jumat untuk pagi hari ayam diumbar bebas Tetapi tidak dijemur Hari Jumat sudah tidak melaksanakan penjemuran Karena biar tenaganya full ya nah, ayam setelah diumbar bebas kemudian dimasukkan ke kandanglah pemberian vitamin jika rekan-rekan mau memberikan vitamin itu diberikan pada hari Jumat sore jadi setelah ayam diumbar bebas kemudian makan dilap-lap tipis tipis kemudian diberikan multivitamin untuk multivitamin saya tekankan pada rekan-rekan diusahakan diusahakan rekan-rekan pernah mencoba jangan-jangan memakai sesuatu hal untuk masalah ini vitamin yang belum pernah dicoba minimal kalau rekan-rekan sudah pernah mencoba sudah banyak yang dicoba rekan-rekan bisa menentukan mana yang cocok untuk ayam rekan-rekan jadi pada saat Jumat sore rekan-rekan bisa memberikan multivitamin yang sudah cocok yang dianggap oleh rekan-rekan pas itu untuk hari Jumat sore Kemudian untuk hari Sabtu Jadi untuk hari Sabtu ayam itu diumbar bebas sebentar Sama seperti hari Jumat diumbar bebas sebentar Kemudian dimasukkan ke dalam box Itu untuk Sabtu pagi Kemudian tidak ada jemur Saya ulangi lagi Hari Jumat dan hari Sabtu tidak ada penjemuran Hanya umbar bebas Kemudian sore hari juga diumbar bebas Dikasih makan di lap-lap jangan dikasih multivitamin karena Jumat sore sudah melas dikasih multivitamin kenapa tidak hari Sabtu saya buatmu untuk memberikan multivitamin takutnya kalau diberikan hari Sabtu itu tidak cocok seandainya cocok hari Sabtu itu gak masalah tetapi kalau belum terlalu cocok itu hari Jumat jadi ah, biar ada tenggang jaraknya itu harus rekan-rekan perhatikan. Kemudian, setelah hari Jumat sudah merawat, hari Sabtu sudah dirawat. Kemudian, ini hari Minggu, jadi hari Minggu itu sangat penting. Jangan sampai langsung bawa, karena kita tidak tahu keadaan ayam selanjutnya. Karena keadaan itu lima menit, 10 menit, 1 menit itu bisa berubah. Jadi, rekan-rekan harus lebih teliti lagi. Pada hari Minggu pagi itu, rekan-rekan pengecekan dicek temboloknya. Temboloknya habis atau tidak, masih setengah ataupun tidak. Kalau masih banyak, itu sudah dipastikan keadaan ayam tidak sehat. Jadi, kalau masih banyak sekali makanannya, itu dipastikan ayam tidak terlalu sehat. Tetapi, kalau masih setengah atau masih sedikit, itu berarti ayam sehat. Kemudian, setelah melakukan cek temboloknya ayam sudah dirasa sudah sehat sudah temboloknya tinggal sedikit kemudian untuk memastikan keduanya ayam tersebut dimandikan tipis-tipis kemudian dilepas kalau ayam itu agresif jadi kalau ayam sehat itu pasti agresif tapi kalau tidak sehat ayam tersebut tidak agresif jadi rekan-rekan bisa melepas ayamnya dilepas kemudian ayam tersebut agresif kemudian berkokok itu tanda ayam sehat tetapi kalau dilepas tidak agresif itu berarti ayam belum siap jadi pada rekan-rekan semuanya untuk rawatan satu minggu sebelum turun itu sangat penting dan harus lebih teliti dan detail lagi demikian pada rekan-rekan yang satu hobi sudah saya jelaskan persiapan satu minggu sebelum turun untuk hari Senin dimandikan jemur umbar bebas Senin sore di umbar bebas Kemudian dikasih makan Kemudian diumbar bebas bentar Dilap-lap tipis-tipis Untuk kerawatan dari Senin sampai Kamis itu sama Kemudian untuk kerawatan Jumat Diumbar bebas pagi hari Kemudian dimasukkan kandang Sore diumbar bebas Kemudian dikasih makan Diberi vitamin yang cocok Jadi vitamin yang sudah rekan-rekan dianggap cocok Kemudian dari Sabtu di umbar bebas kemudian masukkan box sore hari juga sama umbar bebas kasih makan umbar sebentar kemudian dimasukkan ke dalam box untuk catatan saya tekankan biar rekan-rekan ingat untuk hari Jumat dan Sabtu sudah tidak ada penjemuran kemudian hari Minggu pagi pengecekan tembolok sehat habis atau tidak masih sedikit, ataupun masih banyak. Kemudian, setelah masih sedikit atau masih setengah di bawahnya, ayam tersebut berarti sehat. Kemudian, dimandikan tipis-tipis, dilepas sebentar. Kalau ayam tersebut agresif, kemudian berkokok, itu tanda ayam sehat. Tetapi, kalau tidak agresif, berarti ayam tersebut belum siap demikian sudah saya jelaskan pada rekan-rekan yang satu obik jika rekan-rekan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar saya Den Maslamin Selamat sore